Ini adalah proses penyepuhan okay. pada Baja bilah tahap akhir finishing untuk memastikan uh, kadar baja sudah kuat dan ini termasuk salah satu head running, penguatan pada bilah setelah proses pembakaran dan proses tempak, tempak sepuh dan ini juga dicepuh ulang lagi untuk menghasilkan bilah baja yang berkualitas agar tajam seperti tajamnya pisau sembelih dan kuat seperti pedang tebas rantai pada umumnya ini sepuhnya ini menggunakan metode mediasi air ya biasanya kan sepuh oli dan sepuh minyak minyak goreng tapi ini sepuh air sebenarnya sih Uh, mau air, mau minyak, mau oli sama saja, cuma ada perbedaan sedikit gitu, ya, tapi setiap uh, metode sepuh air atau sepuh oli sepuh minyak, semuanya masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihannya tersendiri jadi ada kelebihan dan kelemahan, ini dia prosesnya Maksudnya. seperti ini sepuh air ya. Jadi nggak boleh langsung sekaligus dicemplungin nanti bisa patah dulu. kecik sedikit lalu baru udah dicemplungin. Dan kekuatannya dan ketajamannya seperti ini akan ke asah coba di sini langsung. Lihat, nih. tuh, bergelombang tuh, tuh, tuh, bilahnya kuat kan, biasa nanti ntar tinggal dibersihkan memakai alat supaya menjadi mirror dan bagus ini adalah uh, tempat untuk pembuatan aksesoris seperti uh, sarung handle dan juga uh, lain-lainnya seperti subah uh, banyak deh pokoknya seperti subah satu paket satu set seperti ini maka ini e, pekerjanya banyak ya ada ada delapan dan setiap pekerja mempunyai masing-masing e, bidangnya dan keahliannya di sini para marker di sini bersatu untuk membuat kualitas pedang yang sangat bagus dan berkualitas bukan kaleng-kaleng ya teman-teman pokoknya berkualitas tinggal tergantung harga sih kalau kata saya mau bagus mau murah tergantung eh, kalian konsumen punya uang ini subah terbaru kita ya model-model subah jepang eh, yang berbentuk bunga ini subah terbaru dan ini sirasaya ini adalah pedang sirasaya eh, hanya bisa mampu tebas Bambu, karena dari baja per tempat sepuluh air. Beda dengan baja spring steel yang dibuat SUP09. Pedang katana Sword Dragon Indonesia produksi dalam negeri. Berbagai macam pisau golok dan berbagai macam pedang Jepang, pedang Cina, pedang Arab, dan pedang Eropa. Pesan sekarang juga 0815-8595-4797. Pedang katana Sword Dragon Indonesia produksi dalam negeri